Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu di siap dan siap Ramadan, dan di hari ini, episode siap-siap yang ini, saya dan Abi Kuresh, kita Nana mau belajar sama Abi soal makna surah Al-Insyirah, alam nashraff. Nana sempat cerita sama teman-teman, ada pesan dari Abi dan Mama. Pokoknya setiap kali ada menghadapi sesuatu yang besar, atau kalau lagi mau ujian, atau kalau lagi deg-degan, itu biasanya Abi selalu bilang, "Baca surah alam Nasrah insya Allah Betul. hatinya akan dilapangkan." Ah. <laughs> iya, gitu ya. jadi itu eh, sebenarnya untuk menanamkan optimisme. Memang tujuan surah ini menanamkan optimisme khususnya kepada orang-orang yang ragu, yang tidak stabil, yang ini ya. Karena itu dia berbicara tentang anugerah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad bertujuan agar dia optimis menyangkut masa depan dan umatnya juga selalu optimis. Nyangkut masa depan, hmm, penyakit selalu pesan kalau deg-degan atau lagi ragu-ragu. Nah, baca, baca surat ini, insya Allah eh, eh, hati menjadi lapang karena memang itu bi melapangkan dada. Melapangkan dada, nah, di ayat itu ya, salah kan? satu maknanya melapangkan dada. Hmm. Alam nasrallah bukankah telah kami lapangkan dadamu? Ya kan, alam nasrallah kassodra ini bicara Bo kepada nabi, ya? ya, kepada nabi karena itu ditujukan pada beliau. Ada hal yang menarik di kalangan ulama. Kalau Nabi Musa bermohon, sabri. Hmm. Ya Allah, lapangkanlah darahku. Nabi Muhammad tidak bermohon, dia diberi. Hmm. Apa bedanya? Hmm. Yang bermohon belum tentu dikasih. Hmm. Kalau diberi tanpa bermohon, Itu. pasti dikasih dan pasti lebih dicintai. Ya. Itu perbandingannya. Hmm. Ya kan? hmm. Bukankah okay, kami telah lapangkan kamu untuk mudah-mudahan? Ya, Alam. Nah, yang penting buat kita harus menyadari bagaimana dada itu dilapangkan Tuhan Dada dilapangkan Tuhan salah satu caranya adalah kalau kita mendekat kepadanya Kalau kita menghilangkan dari kalbu kita hal-hal yang negatif Kalbu diibaratkan dengan sumur kalau mau sumurnya dalam dan bebar, keluarkan batu-batu kotoran-kotoran. Nah, begitu juga. Eh, karena itu ada ayat eh, eh, yang berbicara tentang orang-orang yang berhadapan dengan Nabi, dengan penuh hormat, eh, dengan eh, suara yang lemah-lembut. Dikatakan, Ula ika kulubahum Mereka itulah yang dilapangkan dadanya oleh Allah supaya dapat menerima nilai-nilai ketakwaan. Hmm. Jadi, melalui ibadah, melalui ketaatan kepadanya, hati menjadi lapang. Hmm. Dan kemudian ayat keduanya, terjemahannya kan, dan kami telah menanggalkan darimu bebanmu. Awadza'na'ankariza. Okay. Wah. Sebelum Se datangnya Islam, ada beban yang dipikul oleh Nabi. Beliau melihat masyarakatnya dalam keadaan sesat. Tapi, bagaimana jalan keluarnya ini? Itu jadi perhatian Nabi Muhammad ke, selam kepada selam. masyarakat itu jauh sebelum turunnya Wahyu sehingga beliau berpikir ini jangan keluarnya Bagaimana turun Wahyu menghilangkan beban itu itu salah satu ya, hmm. eh, eh, alam eh, Apa itu alam nasya al an al an an al al war kami tinggikan namamu, dulu ulama-ulama berkata ditinggikan namanya setiap disebut nama Tuhan dalam azan sebut Nabi, Nabi Muhammad ya kan Tetapi bukan hanya itu, nama beliau itu harum walaupun di kalangan orang-orang yang tidak menganut ajaran Islam Selama mereka objektif Apapun tolo ukur yang digunakan orang, itu selalu Nabi Muhammad unggul. Terakhir kita baca itu seratus tokoh yang berpengaruh. paling berpengaruh. Ada yang menjadikan apa namanya tolo ukurnya itu keberanian moral. Ada yang menjadikan pengaruhnya. Ada yang menjadikan hasil karyanya. Semuanya unggul. Rafana Kami telah meninggikan bagimu namamu, sebutan namamu. Kemudian bicara soal uh, ini di ayat berikutnya, uh, terjemahannya ya. Maka dengan demikian menjadi jelas pula bagimu bahwa sesungguhnya bersama atau sesaat sesudah kesulitan ada kemudahan. Ah, Faina usri yusra eh, jangan beranggapan bahwa kalau ada kesulitan tidak ada jalan keluarnya. Kalau saya berkata, fa inna ma'al usri yusra, itu bersama kesulitan, ada. di celahnya ada kemudahan. Jangan melihat, jangan mata hanya tertuju pada kesulitan itu. Tapi cari, di celahnya ada kemudahan. Itu, itu namanya bersama kesulitan. Nanti ada ayat lain, apa namanya, setelah kesulitan. Hmm. Setelah kesulitan ada kemudahan. Tapi bersama kesulitan juga ada kemudahan. Hmm. Dan menariknya itu diulangi kan. Ya, Ka inna ma'al usri yusra inna ma'al Apa maknanya itu? Sedina Umar berkata begini. Dia faham bahasa Arab. Tidak mungkin satu kesulitan dikalahkan oleh dua kemudahan. Tidak mungkin satu kesulitan dikalahkan. Kenapa dua kemudahan? Rumusnya begini dalam bahasa. Kalau ada satu kata yang diulangi, dan kata itu berbentuk indefinite, dalam bahasa Arab pakai al, hmm. maka yang pertama sama dengan yang kedua. Hmm. Tetapi kalau tidak pakai al, maka yang pertama beda dengan yang kedua. Hmm. Ya toh? Di sini, inna ma'al al ma al-usri. Ya. Pakai al ya. Pake. Terus pakai lagi sesudahnya, ma'al ma usri. usri Jadi al-usr itu yang pertama dan yang kedua sama. Hmm. usernya tidak pakai al. Enggak. Jadi pakai yusur yang pertama beda dengan yusur yang, yang kedua. kedua. Kalau begitu setiap ada kesulitan pada dua, dua kemudahan. Jangan panik. ah tapi baca lanjutannya apa lanjutannya? Uh, maka apabila engkau telah selesai berada dalam kesulitan, uh, maka bekerjalah dengan sungguh-sungguh hingga engkau letih. Uh, Artinya itu. Uh, itu. Uh, faizah Farag atau fa Faizah Farag? Farag. Saya jelaskan apa arti farak. Ada jelas kosong. Oke, okay. boleh jadi grass itu sejak semula tidak ada isinya, itu dinamai khalis kosong tidak ada isinya. Tetapi kalau dia tadinya sudah ada isinya, lantas diminum dan habis sehingga kosong itu dinamai farir. Jadi farir itu adalah setelah sebelumnya sudah bekerja, anda dapat kebeluangan hmm. kerja lagi. Jadi jangan berhenti bekerja. Walaupun sudah letih. Walaupun sudah letih, Pak Iza Farrarta. Kalau kamu sudah selesai ini, bekerjalah sampai engkau letih, sampai engkau menciptakan sesuatu bagaikan mewujudkan sesuatu, eh, eh, eh, eh, hal yang menonjol. Jadi jangan pernah berhenti bekerja. Nah, hanya bekerja bisa bermacam-macam. ya kan? Kita pernah terangkan amilus lolehat tidak harus fisik, Fikir, kalbu, hidup. itu ya. itu uh, jadi ayat ini walaupun ada selalu ada kemudahan tapi bukan berarti kita tidak kita, bukan berarti kita hanya menunggu ya. jangan Bu? menunggu meraih kemudahan itu meraih, sampai letih bahkan pesan, setelah letih pun raih lagi. raih lagi ya, itu itu pesan ayat ini. dan, dan kemudian bahasa, nah, baru. di akhirnya wa robbi dan hanya kepada Tuhan pemeliharamu hendaknya engkau berharap. Ya, itu penutupnya. Ya, itu, itu, itu Wailah, kuncinya di, di itu, kalau anda mengaitkan diri anda dengan Tuhan dan optimis yakinlah dia akan beri anda jalan keluar itu ada yang dinamai dalam agama taufik yang mudah mendapat hidayah dan taufik toh hmm. taufik itu apa persesuaian kehendak anda dengan kehendak Tuhan atau persesuaian kehendak Tuhan dengan kehendak anda itu Paling penting, jadi eh, bisa jadi saya menginginkan sesuatu Tuhan tidak mau. Tidak jadi. Tidak mencapai taufik itu? Tidak mendapat taufik. Hmm. Kita ingin apa yang dikehendaki Tuhan kita kehendaki juga. Apa yang kita kehendaki dikehendaki juga oleh Tuhan. Hmm. Maka optimislah dan kepada Tuhan ulah, hendaknya hanya engkau mengharap. Itu ayat kita Terima kasih ya Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa pesan Abi kalau memang lagi ada dalam perasaan galau, deg-degan, menghadapi ujian, uh, ada rasa keraguan, membaca dan menghayati surah al insyirah ini, Alam nasrah ini, insya Allah mudah-mudahan akan uh, mendapatkan taufik ya. Insya Allah. Amin, insya Allah. amin. Sehat-sehat teman-teman. Assalamualaikum.